Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas kun kunci jawaban pada halaman 109, bahasa Indonesia kelas 4. <tuh> <tuh> Baik, di sini ada lima soal yang perlu kita akan jawab pada halaman 109 ini. Mulai dari pada awalnya sampai dengan 5 Apakah menggunakan uang kayu telah menyelesaikan persoalan di hutan kelayau Mari kita jawab bersama-sama dari soal yang pertama Soal yang pertama Pada awalnya, bagaimana cara yang digunakan hewan-hewan Di hutan kelayau untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan Jawabannya, hewan-hewan di hutan kelayau Saling barter atau bertukar barang di pasar Mereka menukarkan hasil kebun atau barang yang mereka punya dengan barang yang mereka inginkan Soal yang kedua Mengapa pembayaran dengan batu tidak jadi mereka lakukan? Jawabannya Batu-batu itu tidak sama besar, tidak sama cantik, dan tidak sama warnanya <tuh> Soal nomor 3 mengapa sa-angsa tidak membuat uang kayu yang bertuliskan angka 3 atau angka 4 Mari kita jawab, mungkin dalam pikiran sa-angsa semakin rumit jika terlalu banyak membuat mata uang. Jadi dia cukup buat tiga kategori uang, yakni satu kecil, dua sedang, dan lima besar. Soal nomor 4 Pernahkah kalian melakukan barter Atau melihat orang melakukan barter Jika iya Barang apa yang saling Dipertukarkan Jawabannya Pernah Saat itu orang A Ingin menukar daging ayam miliknya Dengan sayur kangkung Kebetulan juga Orang B ingin menukar sayurnya Dengan daging apapun Akhirnya mereka sepakat saling barter. Soal yang kelima. Apakah menggunakan uang kayu telah menyelesaikan persoalan di hutan kelayau? Jawabannya tidak. Belum semua. Sistem baru ini masih merepotkan. Titikus menginginkan kacang. Tetapi dia hanya punya uang bergambar pisang. Ia harus berusaha menukarkan uang pisangnya dengan uang kacang. Baik demikian untuk kunci jawaban halaman 109, nanti kita akan lanjut di halaman 111 dan halaman 112. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.